Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam, selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian Di TV yang akan mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kecurah dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya para sahabat dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi bahagia, kabar-kabar terbaik, dari idola kesayangan, tak lain tentunya Lesti dan Rizki Bilar. Untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, ada sebuah kabar spesial terbaru dari Ayah Kejoran. Di laman akun Instagram pribadinya, Ayah Kejoran mengunggah sebuah postingan foto, momen spesial banget ya di rumah Leslar. Wah wow, Fotonya berboneka beruang tuh Welcome to the love Family BBL Masya Allah banyak ya bahagianya Ketika kedua orang tua Lesti Kejora Mendapatkan cucu pertama dari sang anak tercinta Dedek Lesti Masya Allah berbahagia selalu untuk keluarga Mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Amin Di postingan ini juga tentunya banyak sekali tanggapan komentar Yang diberikan dari para fans sejati Yakni dari akun Instagram Delvina underscore Mamah mana, Pak? Kok fotonya sama boneka? Katanya tuh, cute banget ya. Ada juga komentar lain, diberikan dari akun Leslie mengatakan di kolom komentar, "Aku tim nunggu Ayah Kejora posting gendong Baby L di fitnya." Katanya tuh, "Wow, menunggu banget ya." Mudah-mudahan Ayah Kejora memposting. Dengan foto ketika gendong BBL cucu pertama, masya Allah luar biasa. Untuk berikutnya juga, persahabat perhatikan di sini sebuah unggahan spesial dari Kak Rizky Pilar yang sedang memainkan piano. Persahabat ya, kira-kira lagu yang dimainkan oleh kakak Pilar ini lagu apa nih, persahabat ya? Yang bisa tebak silahkan tempat aja. Ada unggahnya di igasnya Kak Rizky Pilar, persahabat. Dan tentunya di sini banyak tanggapan dan komentar yang diberikan. Dari akun Azriani977 mengatakan lagu bundanya BBL katanya tuh. Ada juga komentar lain dari akun Asna lagi salfok ke kostumnya Bilar. Bakal ada foto dengan BBL pakai baju Jawa. Wow, ternyata semua fans ini salfok dengan kostum yang dipakai oleh Kakak Bilar yang memakai ada Jawa persahabat ya. Pastinya bakal ada kejutan dan tentunya kabar baik yang diberikan. Oleh idola kesayangan kita untuk kita semua Para fans dan pecinta Leslar Kekabar berikutnya juga ada unggah terbaru dari Andi Rianto Akhirnya Andi Rianto ini mengunggah sebuah postingan momen spesial Ketika tentunya syuting model video klip single terbaru dari DLSD Kita salpok dengan idola kesayangan saya, Cukup sahabat ya Yang saling berpelukan. Masya Allah DLSD dirangkul Mudah-mudahan bahagia selalu Dan selalu menjadi orang baik tentunya di postingan ini juga ada kalimat yang dituliskan oleh Kak Andi Rianto Keseruan malam itu ada yang tahu kita mau bikin apa katanya tuh persahabat ya Hingga gercepnya Kak Rizky Bilar berkomentar di postingan Kak Andi Rianto Udah pada tahu mas telat nanyanya katanya tuh. itu Sudah pada tahu pastinya persahabatnya syuting menurut video klip Mudah-mudahan saja single terbaru dari Dedek Lesti Ini bisa trending nomor satu di Youtube Dan tentunya di aplikasi lainnya Dan bisa booming Amin Ya robbal alamin Untuk ke kabar berikutnya juga persahabat Perhatikan Ada sebuah kabar spesial terbaru Yang kita dapatkan di malam hari ini Akhirnya muncul juga nih Postingan momen photoshoot hari ini Persahabat ya bersama BBL Wow, manja banget ya Temanya luar biasa, Masya Allah, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan selalu dipermudah segala urusan idola kesayangan kita. Tentunya ini cute dan uuk banget ya, Kakak Bilar lagi gendong BBL, Masya Allah luar biasa. Makin penasaran dengan raut wajah, si gemes, si ganteng ini, tentunya tinggal besok malam saja kita menantikan. Mungkin jam 7 malam, besok malam jangan sampai lupa Kita semua akan melihat secara live di Indosiar wajah imut dari BBL Postingan ini diunggah terdiri pas kembali oleh akun Lesti Bilar Galeri Underscore di sini banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari akun MS Zahra 2020 Masya Allah, nggak sabar banget lihat BBL ada juga komentar lain dari akun Pasca Anus ke 15 terlalu berharap gua zoom nambah blur katanya tuh wow makin nggak sabar Pak sahabat, ya kita melihat dari kejauhan kepala BBL persahabatnya lucu gemas banget masya Allah digendong oleh Papa Bilar. Mudah-mudahan keluarga besar Diberikan kebahagiaan selalu Amin Dan untuk berikutnya nih bonus banget Untuk kita semua wow didakler, Sangat cantik banget Gemes banget ya Masya Allah Emak-emak pasti irit lihat bunda Ini baru lahiran loh persahabat ya Perhatikan Tentunya postur badan dari dedek elastik kembali seperti gadis lagi Baru sahabat yang luar biasa idola kesayangan Mudah-mudahan tentunya ada kabar baik kejutan bahagia selanjutnya yang kita dapatkan Jangan kemana-mana tetap stay tune di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhanya selanjutnya ini informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bagi mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh